Alam tauro natoraning alis syurah an nawawang satu mera wata ciku giring sobawa taala sahaban ing migoto mendum yasuku hutik se giring sobawa taalahu ing sahab dirifkin kelana alus sumayu alifu mongkonuli nyusun sobawa taala binahu antarane sahab ya dumut digisi ngumpulna sobawa taala baktiin sebagiannya sahab bila baktiin banyak sebagian faiz alu mongko gabes sobawa taala alkitoa ing piropiro nobokit ah piropiro nobok gumbalan al mutavari kotakang pisah pisah kita akan mengakibatkan di kawit jadi gembalaan sing sitok, maksudnya disatukan dari sekian arah. Sumaiksa aluhumong konuli gawe sobowot alahu enggak sahab digawe rukaman enggang tumbuk-tumbukan bersaksak. Pak dudai sebagian sahab ibu fakopak dinonoi sebagian sing liyo, di atas sebagian sing liyo. Padahal omonggoni ngalisiro alwatko eng udan. air matoro tekeseng hutan, buat tinggal liak rujuk enggang metu opo alwatok, min khilali sanging sisa ila sela selane motor eh korisi itu kesel, makorisi, kau nggak terbimbing ya? Terkesan ngon matone motor, semua orang ngatain gue ujian di hutan, jadi semua orang wow ya, menghalau tenan gitu, angkara hutan ngombe si dia sih, ujung-ujungnya aku jelas, jelas untuk kau Sopo jelas untuk kau sopong bahan ekoti, ujung-ujungnya pabrik gelas terbesar ujino sehingga we wong komunis, nangke itu kau jelas berarti juga no, komunis, esrano ferry Soan nek melayu metu ngombe mlebu meneh. Heh, udah ning dhewe manggih. Melane <laughs> <laughs> <gulau> <gulau> riyen wali-wali riyene nak ngobati jare kon njaluk udan perawan. maksudnya e ora kudu perawan, mergo tawasule mbek barang sing suci. Lah sing diwarei goblok malah diadahi. Ya malah masalah <laughs> malah Waduh, weneh apa? diwadai iya. berarti malah masalah biasa ngeloro itu no toh no, no udah tapi malah mati tuh no, no. kanye ben no, no. sanaan no. serawangon wae mati open mati wanaanu no. wae berangkat kok mati open mati ya eh. wa Yusibu mongko wa Yunasjilan Nurono Saboht Allah minas sama sangi langit min jabalin eng gunung maksudnya gunung es atau gunung butan min temin Zaidatun Zaidafia kang eng dalam cibal min barotin teh banget panas masih teerane gunung mergo es gumbalan, gumbalane kaya gunung fisama. Badalun bi'adatil jari dadi batal kan balani huruf jir. Mim baradin kang ya iku udan gunung, gunung es. Ai ba'dhihi teks sebagian ni barat. Fa isibu mongkon nekna sapa ta lebih kan barat maning wong ya saku kang ngresakno sapa ing man. Dadi sebagian daerah ana udan salju sebagian ora ya awak kabeh sing ngatur. Ora kok udane salju sing mileh. Ya merko wa utani barang jambet, salju nggih barang jambet, gak bisa mengatur dirinya sen diri. Nganti udan salju ananeneng ning kene, nek ra ana ning kene kabeh kersane awas fanahu wa ta'la fa yusibu bima yasak wa yasrifuhu. Ama yasake kare imane enak dadi wong mukmin nak sapa kare iman ora ngatur. Kenapa opo ning kene udan salju neng kene ora, yo ya merko sing ngono iso ngono. Merko misale bejoab karena angin ini angin ini kena ditakoni, kenapa angin itu begitu? Ya karena di Belahan Afrika itu ada segitiga ini. Nah kenapa segitiga ini gini? sesuai kan ya takwa hati. Sesuai ya, sembararoh pokoknya ngono. Eh, sesuai, ngono. Nah daripada ngono kesuangan kau ilmuan mendingan kau Islam mas. Ah, pokoknya senggawe ngerasa ngono damai orang Islam paling enggak oh, repot karena Allah repot. Kenapa kamu mati lorongnya naiki ganas ini ini, kenapa kalau lorong murko terinfeksi ini virus ini ini, murko akan impor pakaian bekas ini ini seruat nih. Nah, cara santri gak mau, kenapa kamu mati? Saja lintek. Dah mi, dah mi. Kau orang Islam tuh simpel, jawabin aku, simpel. Yo, terlewat ya tenan, yo tenan tenan tenan, jin kontraewes napa? Lintek. Nanti kalau nggak takut itu yang kenapa kus kamu mati? Yo, murko urip wakian analisis rutin. Ruwet tetap goblok. Akhirnya kan tetap goblok. Faiz ibu mengkau makanan sopwatala lebih kelawan udan, man yang wangia saukang kesana sopwa yang manduaya serfulaning kano sopwa buahhu eng udan, aman sanging sopwa yang saukang kesana sopwa yang mandes kapeu kesannya allah, ya kadu memem ya kru putik semempo sana berkahi, opo kilate, kilate udan, rosinare kilate udan, lum anuhu orang semua cowo lama Anuhu, lum Anuhu, opo kilate, nopo yang mungkin darah nopo kilat ya. Kilate hutan, iku ya terus bisa ngilang nopo kilat. Bill absori enggri pat maksudnya, uang nak sering dilok kilat teman-teman, iku bisa iso picek, maksudnya iso rusak meripatnya, berkonopo sinari terlalu tajem. Anak dirotikah nilainya kemarin sana berkihi. Eya tofu hati kesing, nopo nyembur nopo. Ikti tofu jubo se ngorat keras itu, istitofnya yah, ya, ngasih wajah aneh lima. Walaupun biasa bahasa Arab sering sinau, dia tidak mana nih malah bingung. Jadi, kalau biasa mau kitab, kita, baru tak terjemah, atau tak mana nih kan? Jadi akhirnya jawa, no itu bingung. Nah, aku kan ngarep noni bingung. Jadi, pintar artinya Anda sangat Indonesia gitu Jadi, ngarep noni bingung. Nah, kalau kan wali Ani, Indonesia Anda bingung, malah ini kulo rapati nasionalis, jadi kulo arti lebih nasionalis anda karena kebingungan mengarabkan, kalau saya kebingungan mengindonesikan. <laughs> Yaktofuha te apa? nyamber opo sana bargiha ing absor. Yukol ibu male malis opo opo alaila ing waktu bungiwan nahar, ing waktu rino. titik ati te kesena ta'ala wata Allah bikelinkan saben saben suici minjumasane laylan nahar. Ba dalat alharis halle deti gendine sing liyo. Rino nabe bengi ora melok ngatur awake, ya namung Allah taala sing ngatur. dalam opo pemikiran sing bener li asbabil bashair iki kang duweni pira-pira pemikiran bener ala kudratillah taala taala. Allah taala ing saben-saben kewan sing bumi. Eh kabeh digawe mimain unsur banyu utawa sanging banyu nutfatin piro kewan sing melata. Wa min fulan wis setengah saking kewan man utawi wong yamsi ala rijlan sing ono sing mlaku mbek sikil loro kalinsan iki dene manusa watoiri lan manuk. Wa minhum maning setengah saking kewan mayamsi ala arba sing mlaku ning sikil papat kalbahimi iki dene kewan napa rumangka nggih kuna namane wa na'amilan kewan-kewan sing nggih wau nawarajakayon. Kaya kluku gawe sapa apa-apa mak perkara ya sauka kersane sapa wae. Kabeh ora Paling dak gue ingatan dong, kenapa menurut saya si Loro, ya udah ini Raisomi lah ngerti-ngerti si -ngerti, Kile Loro, kenapa sapi si Kile Papa, ya, dia udah ini Raisomi lah ngerti-ngerti si -ngerti, Pak Riki Sikel, Papa di spin ko, no, ya kruko bawa humayasa, ngungsi nggak punya kok geger geger, tapi kira- kira saudara nih, sapi mesti si Kile Papa, dan kok kadang-kadang kalo -kadang sapi aja, eh, si Kile enam, <laughs> maksudnya semuanya baru nge- eh, pakai pangeran nunggu baru nunggu sih, ditunya ngobrol Mala ni Hikam da'i tadbir fama qoma bihi nafsak. ngatur du, sing bar no ngatur. -ngatur maka orang kiai alim alam itu tidak bahasa KPK akan memberantas korupsi seakar akari lho kezaliman kebatilan gue harus diterapkan untuk anti-kiamat jadi akari reso diberantas maka yang benar mending lho memberantas korupsi sebisanya <laughs> hahah itu malah bener. <tik> namun se-akar-akar so, itu setan gue jauh riba kezaliman ya berhabitat itu jenis keangkuan maka kadang kualat perkara itu keangkuan <tik> Rausan polisi, rausan ngomong setertip-tertipnya ya iso mengatur ketertiban sebisanya. So Jadi <laughs> ulama malah sederhana, melani ulama, senggol, langsa kader, santri loro, jauh, ulang. Karena ulama itu tahu bahasa Tuhan, justru itu gak, gak berani bilang seakar-akar. Senggol menggomong, ngomong ngomong roh agung. Kay, so kebatilan di berantas. itu dalam bahasa Tuhan tuh keangkuhan. Males, berantas korupsi sebisanya, jaga ketertiban sebisanya. itu tuh bahasa Tuhan, tapi bahasa Tuhan ini enggak populer. Padahal ini yang benar, layu kalifu Nafsan Lah, usan, akarnya ada bisa mencintai istri ya sebisanya. Kira-ison cintai ibu jum tenanan, ayo pi aja caram. ada yang lain. Takoyu seneng, lu kalo biasa, takoyu juga lu, takoyu khusus kenapa lu seneng kalo tenanannya, yo seneng, biasa ya, biasa. Tapi kalo seneng aku yo ya. biasa, aku yang ngomong fair fergo, seneng aku yo ya. biasa. Pokoknya lu sebisa nya, sekadarnya. Emang ya, Quran kan gitu, liun fikdus saatim min sahati. Wamang kutiro alirisku yo falun fik mimma atahu es boes istri mana uang alimmu gak siap gitu dengar omongan neung um, berantas korupsi seakar akarnya akan menjaga ketertiban presiden akan mensejahterakan rakyat sesajahterakan Ora iso mulai dice wong pinter mulai di wong amerika, wong uni soviet itu oh, rai sesudahnya ingin inginnya ayo zaman sayyidina umar wong dolim ya girang girang zaman nabi muhammad sukeng ya wong zino ya wong lian wong singkang agus zino ya sing singzino nanti diracem katus maize ya memang begitu Lolo diwasiati baik guru-guru pulau uang nak tambahku, saya tambah bintu. Perkara nih mau mikir. Tapi uang tambah alim ini kok gak khusu. Tapi benar. Kadang-kadang nono gitu, uang alem, uang kiai, soleh, soleh loh. Terus ngeluh, aku nak mati, senyak lagu mau ya ape peduli abah Tapi ya sombong, mawur. Perlu ditobatkan, nono ngomong-ngomong dulu perlu ditobat Nda ini saya ada guyon. Kalau dia diamin ahli ilmi harus ditobatkan. Mereka diurusi pengairan. Mana HP mati-mati ya? Biasa. mati-mati ya? Harusnya. Mana kalau di ban HP mati semati Smart ya? Dari aku Nah, HP mati-mati ya? Secara umar agama ini pernah ditinggal. Manhua Khairum ini, wa minhu. Ya, gue prosedur wassalawawalali. Memang saya respect sama kiai yang memikirkan agama. So, ban nak ditinggal aku. Tiga lengkuas lah kali itu dari dari melangkoli sto ben sawangane peduli bagus tapi apapun perasaan hati wojo menghilangkan ilmu di mana faktanya agama ini pernah ditinggal man dua khairum minna jami'an wa ya Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam ya tapi ora usah nopo ora usah berlebihan paham apa lumunane ape mati ya smati ya biasa seroso melangkoli suben biye suben biye ya ra malah gue hebat ya gue mau ditinggal uang paling ape gijalan gue diurusi Allah Subhanahu Wataala neng daerah Zolim yo jalan samaan delok neng nyusah gue Islam nganti onotorek ono po nak sabanti ya gue melampa, tapi yo melaku aku mereka gue mau pengertian raba ikhyaiku, jadi aku mau dipinjam uang keliru tetep melakuu tak jamin, malah gue diurusi Allah Subhanahu Wataala malah gue loh tawakal tenan gue ngaji gak alami ngerti gini ku yakin dengan sikul dirusi pangeran ora usah dimenak-menak, eh, menak jeman kok wong nganggur buah nurusane napa pangeran. Hmm, aku gemo. Iku hebate Siti Na Umar ketika beliau dikultuskan malah ngendikan agama ini pernah ditinggal man huwa khairu minni wa minhu yaq rasulullah sallallahu alaihi wasalam dan tetap mlaku iku nunjukno nek agama di bela utawa dipandu oleh Allah Subhanahu wa dan ini ujub, Dadi wajib tok diprasakno niku wajib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 Zaman akhir itu goni kiai rusainya ini, kusoben arat tu goni kiai viye aja, taba peba, putu barang yang ngono, soai sana lebih baik nasibnya, adalah <laughs> mati sengkuro sigue, sopo, yo ya luku gawe sobat wata'ala sobat ya luku gawe sobat wata'ala maeng perkara ya saw kangen sana sobat wata'ala tingmat inna wa laku lisey ngata semen perkara kodiron iku dat singku aja kami harus diinjak jadi waridawan Subhanallah.